Karena diejek bocah halu dan gak punya temen Gadis indie home ini rela nih temenan sama setan yang tinggal di bawah tempat tidurnya Di suatu malam ada gadis bernama Anya yang terbangun merasakan sesuatu nih Yang ternyata ada setan segede banggung yang mengagetkannya Dia pun sampai latah, ngelempar rongsokan ke mulutnya Si setan pun kesel guys Si setan pun malu dan gak ada harga dirinya Tapi tiba-tiba Anya yang kesepian itu meminta setan itu buat jadi temennya dong Si setan awalnya nolak tapi si Anya manja banget dong sama dia Mereka pun jadi sering main bareng nih Bahkan mainan cewek pun si setan ikutan Baik banget nih setan ini Sampai masa pun ditemenin Setan itu pun akhirnya jadi sahabat kesayangan Anya nih Sampai akhirnya suatu hari sepulang sekolah Anya kelihatan lemes banget Ternyata dia habis diajak habis-habisan Menulis kata-kata kasar di kertasnya Tapi tiba-tiba dari kertas bulian teman-temannya itu Muncul roh-roh jahat yang ingin mengganggu Anya Setan ini pun lalu terpaksa masuk nih ke tubuhnya dan merasukinya. Dan yang terjadi setelahnya lanjut part 2.